Halo guys, welcome back lagi bersama saya di epen slot ya guys ya. Yang dinamakan channel pendidikan kita channel yaitu channel epen slot ya guys ya. Mari kita bermain lagi di sini dengan modal 100.000 ya guys ya. Dengan modal 100.000 kita bermain di Cat of Olympus. Gate of Olympus oh, Dikasih free spin untuk awal-awal ya guys Ya Kayak mana guys Di awal sudah dikasih free spin oleh Gate of Olympus alias Usman Anak Dajjal ya guys ya Kita langsung saja bermain Di Area bermain Yaitu di rupiah 138 BU tidak pernah ingkar janji nih ya guys ya Oh, kan. cok, belum ada kali-kaliannya, cok. Oh, langsung dikasih 20. Oh, dana kenakalan masih, dana kenakalan masih. Gua modal 100.000 ya, guys ya. Belum apa-apa udah dikasih free speed, oh, Cok, gila. Idi Idi hijonya nya yo. Astaga, kintil, kintil. Ijonya kurang dua bang, kayak itu cawanya juga kurang satu ya guys ya. Hmm. Biru diamond, oke. Okay. Kasih sensa sensanya lagi us. Oke. Okay. Tak lupa saya beri peringatan buat kalian ya guys ya untuk selalu klik tombol like share dan di subscribe untuk channel event slotnya ya guys ya karena kita akan berbagi pola-pola di channel saya ini ya yaitu channel event slot jangan lupa klik like share dan tak lupa yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan dikasih tambahan lagi 3 kemenangan total udah 515 ini ya guys ya Udah dikasih total kemenangan 515 ya guys ya. Tuh. Gila co. Gate of Olympus. Gak ada obeng oh, nih. Gila lo Gak ada obeng oh, ya guys ya. Hmm. Petir. Oke. Dipetir oleh Usman. Kita coba lagi deh. U. Oh. Belum dikasih ya guys ya. Oke. Kasih lagi Us ungunya os oke okay. dikasih petir lagi ya guys ya oleh si Usman. Jadi kemenangan kita total udah 659 dengan modal 100.000 ya guys ya. Modal 100.000 kita sudah dikasih tambah kemenangan di 659. Tanpa banyak bacot lagi. Tak lupa saya mengingatkan untuk kalian. Gua naikin ya, gua naikin 6000 nya ya guys Ya gue naikin 6000 Kita langsung saja cocol-cocol Di rupiah 138 Bo yang tidak pernah Ingkar janji Oke okay, saya habis Ini mau Ya yeah! mau kemana ya Oh ini gua apa ya Ini gua buy Ini gua apa Gua mikir-mikir gua buy Dan gimana kalau memang dikasih kemenangan ya yuda, kalau nggak dikasih ya hmm. ayolah Hmm, ayo Usman, kasih yang baik baik. Cuk, nggak di kepet kepet. Hmm, Maela pecahnya cuma satu satu terus ya guys ya, gimana mau naik us us. Hmm. Ya ampun Usman anak durhaka ya guys ya Anak durhaka Usman hijau Oke Kuningnya Usman Oke cawannya kuning kurang satu cawan kurang dua babi babi Lanjut lagi yuk kita luk, lanjut Kayaknya kita dirungkatkan oleh Usman Pante ya guys ya Kayaknya kita dirungkatkan ya guys ya tapi belum sampai sini saya menyerah. Kau pikir saya sudah menyerah, Usman? Beuush, ah, ayo, ayo, ayo, ayo. alapek, beneran kita guys ya? dirungkatkan oleh Usman, babi, babi Usman. Kita cari pola-pola lagi guys ya. Kita cari pola-pola lagi guys. cari-cari terus sampai rungkat <laughs> enggak lah ya guys ya sampai dikasih JP pokoknya yuk uh oh. hijau oke okay. biru diamond yuk turun oke okay. kuning uh alam pepe pepe Oh ya, kuning Oh, kuning sama cincin konek Bu Jam pasir konek Udah, guys Udah, guys Daripada gua dirungkatkan Mending gua selesaiin dan udahan Ya, guys ya Gua mau udahan dulu, ya, guys ya Buat adminku tolong diproses Segera, ya guys ya Gua mau withdraw Oke, okay, guys, see you Buat kalian semuanya Thank you, ya guys ya